informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru nih seputar idola kesayangan kita ke kabar pertama ada suatu kabar yang sangat membanggakan untuk kita semua sebagai fans sejati dari Leslar ada unggahan dari Muri Score ONG Para ya, rekor Muri kembali Yang ditorehkan oleh fanbase Leslar Lovard Ward Para sahabat ya, kita lihat Tentunya ada sebuah unggahan spesial, persahabatnya rekor terkini kemanusiaan dan lingkungan hidup 12 Agustus 2021. Fanbase pasangan artis yang mengumpulkan donasi terbanyak, masya Allah luar biasa, persahabatnya diunggah. Tentunya 55 menit yang lalu nih persahabatnya baru diunggah di akun Muri underscore ONG persahabatnya dan kita lihat. Yang mana di sini ada sebuah catatan persahabatiah ya, kemanusiaan dan lingkungan hidup 12 Agustus 2021. Fanbase pasangan artis yang mengumpulkan donasi terbanyak rutin melakukan kegiatan kemanusiaan. Leslar Love World, World atau L2W. Menggalang donasi melalui platform kitabisa.com kepada korban bencana alam kaum duafa mereka yang terdampak pandemi Hingga membangun jembatan yang terputus Jumlah donasi yang terkumpul hampir mencapai 700 juta rupiah akan terus bertambah Untuk membantu sesama yang membutuhkan Luar biasa suatu kebanggaan untuk kita semua sebagai fans sejati dari Leslar ada kalimat keempsen yang dituliskan dalam postingan tersebut LESTA Lovers World atau L2W merupakan komunitas penggemar dari pasangan penyanyi Lesti Kejora dan aktor Rizky Bilar yang memiliki anggota di seluruh Indonesia Rutin melakukan kegiatan kemanusiaan L2W menggalang donasi melalui platform kitabisa.com dan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan luar biasa Ini persahabat ya, Makin bangga dan makin bahagia Mengidolakan Dedek Lesti dan kakak Rizky bilang. Ke kabar berikutnya kita lihat tersahabatnya keunggahan dari yang lalu sebelumnya mengunggah sebuah postingan foto barang kedua orang tua tercinta dan kita lihat dalam postingan tersebut ada komentar dari Teh Fitri Karlina nih, masya Allah ini benar-benar Ridho Allah bersama rido orang tua, Sehat-sehat selalu ayah kejora dan mama love love, masya Allah ya ini adalah ketua Leslar pusat yang selalu selalu mendukung Dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar. Masabat yang berbundaran, Teh Fitri Karlina juga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan amin. Ya, robbal alamin. Dan berikutnya kita lihat juga persahabat ya ada sebuah cidukan vitamin manja nih ketika di acara Dedek Lesti dan kakak Bilar di persahabatnya di Indosiar Terpantau dari belakang aja udah cukup persahabat ya rangkul dan dipeluk nih Wow ini tentunya acara ketika mereka tentunya launching lagu takdir cinta persahabat ya Masya Allah tentunya kebahagiaan yang kita rasakan Kebanggaan yang kita juga dapatkan dari idola kesayangan kita untuk kabar selanjutnya juga kita lihat ada sebuah unggahan spesial dari Platinum Banjarmasin yang mengunggah sebuah postingan mobil. Ini mobil kedua dari Kakak Bilar, BMW yang kedua sabar ya Bang Ganteng at Rizky bilar Wow. <tentunya>, Tentunya ini mobil kedua BMW milik Kakak Rizky Bilar tentunya bingung banget kita persahabatnya ada berapa mobil sih yang dimiliki oleh Rizky Bilar banyak banget ya, tentunya ruangan saja yang terbaik untuk idola kesayangan kita dan selanjutnya kita lihat juga persahabat ada spesial dari TVega Darwanti dia akun Instagram pribadinya sini menginfokan tuh persahabat ya tayang hari ini sudah di up di channel YouTube-nya TVega tentu kondangan ke acara pernikahan Lesti dan Rizky Pilar info untuk kita semua finalita yang juga nih di youtube aku Vega Derwanti TV atau klik link di bio aku ini ku persembahkan tayangan kondanganku ke idola kalian para leslar lovers dan Vega lovers juga pastinya <laughs> ini cute banget persahabatnya ya yuk mampir yuk tentunya ke channel youtube nya TVG, kita buktikan kalau fans dari leslar memang luar biasa bersahabat ya mudah-mudahan selalu berkah dan selalu tentunya mendapatkan kita masih menunggu kejutan dan kabar baik serta cirukan vitamin malam hari ini Tetap stay tune dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Mungkin ini informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar bahwa mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh